Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indonesia Kamera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 Merekam video menggunakan kamera Nikon D90 ini. Oke, yang pertama yaitu kalian nyalakan kameranya. Kalau tidak nyala, maka akan percuma, nggak bisa membuat merekam. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu silahkan kalian buka tutup lensanya ini kalau tidak dibuka maka hasilnya akan jadi gelap ya oke yang selanjutnya itu atur atur apa? pencahayaan kalian sesuai yang kalian butuhkan ini sudah saya atur oke yang berikutnya pindah ke mode live view dengan tekan ini tekan tombol yang ada di sini Nah, setelah telah di mode live view ini kalian tinggal menekan tombol yang ada di tengah ini. Menekan tombol yang ada di tengah ini maka akan mulai merekam. Nah, sampai ada tulisan Recordingin di sini dan ini di sini adalah durasinya ini maks durasi maksimal di Nikon D90 ini adalah 5 menit ya jadi tidak bisa digunakan untuk lama-lama merekam nah kalau mau mengakhiri rekamannya kalian tinggal tekan lagi titik yang ada di sini di tengah ini nah makan, maka sudah terhenti rekaman videonya. Nah, untuk melihat hasilnya bisa tekan tombol yang yang ada di sini di pojok kiri atas ini. Untuk melihat hasilnya. Nah. Oke, sebelumnya kan ada di mode live view ini. Kalau ingin lihat hasilnya kalian harus mengembalikan lagi di ke mode awal atau yang atau tampilan bisa dilihat di view feedernya lalu kalian tekan ini untuk melihat hasilnya nah tinggal tombol, tekan tombol tengah untuk play nah ini sudah terplay nah tombol ini untuk mengecilkan suaranya ini Nah. Kalau tombol yang ada di bawah sendiri ini untuk mengeraskan suaranya. Nah. Fungsi tombol yang di, yang ada di tengah untuk nge videonya. Yang ada di kanan ini arah kanan untuk mempercepat videonya. Yang ada di kiri untuk mengembalikan ke detik yang awal lagi. Nah kalau yang atas ini untuk memberhentikan Nah makasih sudah terhenti Sudah terhenti Oke mungkin hanya itu uh, Tutorial dari saya ya Terima kasih Terima kasih kalian Sudah mau Belajar bersama saya Tentang Nikon D90 ini Tentang merekam videonya Oke mohon maaf Kalau ada salah kata Salam fotografi-videografi Indonesia dan salam saudara.